Kawan bermain dalam lingkaran Binatang apakah yang ada di hutan Binatang apakah ini, binatang apakah itu Rupa-rupa jenisnya Dawala coba suara mek, mek Gareng coba suara sapi, ma Dawala coba suara ayam, ketok, ketok Kareng coba suara plastik. Hei, si anjing. Tadi satu plastik. Mana plastik bisa di sana? Bisa. Kuman di sana? Kesik, kesik, kesik. Aduh, si anjing kenapa ya? Lanjut, lanjut. Ayo kawan bermain dalam lingkaran.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 Garing coba suara obat nyamuk. obat nyamuk. anjing emosian. Bisa Aisyah anak sah, Aini anak sah nanti. Lu kayak tak anjing, napi kadi umar gitu. Ada napi umar gitu. Eh, cow, ayo neng, eh, kurang-kurang budaya genderi, budaya genderi ayo nteh ramah-tama, depe-depe handap asor anusak hmm. kila iya diajarkan ku kalau-kalau kurang. Urangoba panuran teh dulur ku silaturahmi mah. Jaras. nyaeta galagakeun duduluran nalikeun deui duduluran. Heuh. Kuing de kalimat heula e. Heh, itu kalimat Ayah biasa ngaliwat teh. Heuh. Teu ngaliwat naon? Ka aing weh. Naon saya teh? Rona teu darana hate a. Hai berkeliling hulka belah pipir kuring, besok hmm. itu karena hawa bisi hal-hal untuk dipikirkan, boleh kampura ingin saya makhluk dimana mana yon? wah ya, ada, ya goreng patut gitu kaya, goreng patut e. kan goreng patut iya Anaskasih gue kak, ya. nah, ayat tawa mah ini macai ikat, mana, kak? hmm, kahay nyurut tawa cikobro, macai ikat mana? macai, ciri sunda, enggak? Ma. Ya. mana sini, mana in? ah, disebut sini mana in, nek, eh, mah? Ya. Uh. kamu nyak, karena sini banyak, ya. uh. oh, macai ikat, aku ah, mande, wae. Ayo, ikat airnya. Oh, ini teh. Dibongkar ke di nasi raga. Oh, ikat air dibongkar ke di nasi Dari dibongkar di Nerus, Marapia. Oh, si kok belum kamu order? Oh, nyari. Jadi, mengganti ikan tempe ke nasi raga. Lahiriana. Pakai kinanya, kita mengganti pola pikir di dia. Udah kemarin karep. Itu. Wah, hebat, coy. Seniman, kemannya. Ah, nggak <SILENCIO> <ini orang>, <SILENCIO> Bisa, nyanyi Bisa. <SILENCIO> nyanyi Ariel terpen. Ayo, aku Nyanyi Balonku ada lima bisa nah, ada lima bisa nah, Lagu muda. Nah, kan, bisa tapi lagam ebit balon ada 5 lagamna ebit ada 5 ada lima rupa-rupa warna Hijau kuning kelabu Merah dan dadah biru Merah balon hijau dan... <tuh bekerjaàn> Nah, seri, jo, seri. <tuh bekerjaàn> nah Wajib, silahkan pamit ya, Ade. Oh, oh, ini ada, kayaknya kami diadakan. ini, terang nih, nah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aima hai, hai, hai, hai, hai, Irama hai, hai, hai, hai, hai, dar hai, hai, hai, hai, hai, hai, Dar! hai, hai, hai, hai, hai, baikannya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada lima Rupa-rupa Warnanya Hijau kuning Kelabu Merah Dan biru Matus balon Hijau dan Wajah itu Wajah itu kacau cow joke. ada lima kasih dah, Bisa Kalau saya kasih dah. kamu kita kau kue ada lima, rupa-rupa warnanya kuning, kelabu, merah muda dan biru, malah balon hijau seri waae waaayyya malah jauh gini waduh jauh ampun ayy ngeen ah gitu pemuda Pancasila sobat hahahaha angin, Pinokio. Pinocchio ya. oh, Pinocchio teh? kasi kanat Yerushya nah, kenapa oh. ini? kasi kanat hei, ya? hei agama Islam agama Islam kamu ngomong Aih jawabna aja la makkum naon. Wabillahi taufik wal hidayah. Aduh sia ingin mun bisa aneh. No? Sia <laughs> nah, ka mana karep we. Iya. Mane beda agama Islam? Agama Islam. Aih ari panupanheran di kumah dina wudu naon. Nyang umah katel. Sia ingin mun karep beda. Rorak adik naon piring Agama Islam lain Agama Islam Gini mama, mama. Kotak <tuk> <tuk> Aduh Aduh Ayo maka harian wu Kano banget jadi. ini? Ah, oh, mani -mani oh pemain di, pemain film, main sinetron, os. Celebrity Bintang ikan nah, gitu. Dewe. Rapi ya? oh, Mana? maka keninggau aku, lain sinetron, aku. Ya, man, lain, i, lain RAPI Ahmad, aku, we, aku belain. <tuk> lain, He, aku yang peduli <tuk> Ya, rapi Ahmad lain. RAPI Ahmad, ya. oh, oh, oh, aduh, jadi mereka pada RAPI Ahmad. RAPI Ahmad, Ain teh panggil. RAPI Ahmad, orang patut anjing. Iya, bro nah, nanti saya tembak. Syak Ain teh, aku, udah, aku, nah oh, nah, ih, ih, ih, ih, ih, teh. Ya, Aura bicara capek kan Balas doa lah. So, pahlawan Hei, anu botak. Asawa buh kuring kamaneng. Ini ada penipu. Oh, cuman ini. Wah, maningnya itu ada Cina. Pidi Alpiano ya. Oh, Ciraide lain. ah, Pidi Alpiano. Lain Ciraide. Ah, siapa yang lain terpilih pilih Cuk aku ya aku. aku kabaca ku pikirnya kemana? mana Nah, ada pilih di ada itu. <tuk> waras-waras disebutkan ngeo aingsyah sok bari alit sekulang bolong nih tadi Nya, ada di stasiun kereta api. di, oh, di dina terminal dimana-maneh ngeo ngeo sok ngeo ngeo ngeo AIN MAH NU GELO Aku aku aku di kedupan Gak ada uing aku. aku GELO bener gelo gelo Bener AKU KU Ayo si aku ku ayin, ku hanya kusia wali hongan ku ini bapaknya ayin, kita nanti sebut dongkel, si cecep, si nenen, si wena, si camat, naik kusia, nih sebut kelo kelok, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying kerehati, aying ku aying apa atro diri hate jauh-jauh merasa sedih Aja karakter Ah, na, Nah, teka, aku Apa tidak siang aku yeah, jadi gue karai ga oh lo, ayin mo, ayin kaya dia tetap disemput ke Nogel dan hinangan dia wakilnya yang saya lakukan di Nogel dek ngomong, kasih cepot, Ngomong-ngomong, masing-masing, tuh tugas Profesional, eh, ngomong, aing nyotot euy lae nyang datang euy nah ai tuktok kieu euy ca bot lah nisa mun tu heh oi sing nah geus eul atuh heh geus sok weh cerit-cerit nah daulah da masih-masih eta anak seuk dipikir di bulak-balik di papae di ya Ayo dateng mana? Teroba merokokasi jadi provokator keluarga. Syahat, mana? Nggak mau provokator neng dari dewan. Kau warga ngajak kebersih, kau warga ngajak keijj, nah karena keamanan nggak dukung itu jengi, iya, itu jengi. Iya. Ya, itu apa provokasi positif sih deh? Gak Oh, oh, tapi pan karyawan kah jegal kumade, eh? Aing gak pan resap ningali ngali kacauan, aing tidak resap dari ngali karicuhan, aing tidak resap dari nyetan ningali kejahatan, aing nak kari kari mana salah kumasyarakat yang LSM LSM nu no ayah kah hidup ke diri, tanya aing udah bisa ndaiba? Kido aing datang kadek deh. Hm mm, si goblok kumar air banyak <tutuk> hahahaha cerik Aing air kalau batin urusan aja masih masih tidak buat tergidung oke gulau gak ini mah gitu cek bodoh lamun uing terbisa ngerenan lamun mana terbisa ngerenan tidak arti teh tehnya tetap bakal ngaroga halanya tindakan lebih keras lamun dewek ngalawan Cing, mm. kumaha. <tutuk> nyelemah teh diwajibkan sabar jeng ikhtiar Aisyah sabar tehnya kita ditampilin kuru cicing dikepukur murungkul kita jemputur merongkol tapi sabar tehnya kita kuru bisa mertahankan Sakirana, pasualan dan usah kira naik pasualan teh makanya ramah dengan gerbalan kita ah, ah, sabar kita hmm jadi kumah? reka oh ayo kita wana, man lamun ayo manata teh hati aneh. Engke okay, isuk jaga di geto aing mau mawa balad nyerang ka dieu. Oh. Siap-siap. Ampura we oh, uh. hampura. We, oh. pa, hampura, hampura ye. <laughs> I Janggal Allah. Eh, sama hampura kuring hampura. Oh, balik mah. mana? balik. nyeri kain Aeuh, ai jalan Hari hayang-hayang teuing mah cak sia aing mah. model mana mah. Tiru siki wae mah ku aing mah diajak lomba teh ku aing. Biot. Oke. Okay. Biot deui nya ya syaratna. Naon? Ya eta mana ulang lawan kai. <laughs> Mangnya geureun ulang lawan. Sia soksya meneng-menengalaman menengahin jari itu juga boleh rancar-rancar oh, boleh, sokat tuh sokat tuh, sokat tuh what? nah, mas nyeri deh udah alah, ini ngeteng-ngeri aneh sama soksya deh nyeri atau menengahin jari ah, nyeri, alah oh, yow wajah alah Ji, pe, asan, woy, nge, wata, eta te irung tarong pe, <laughs> tarong pe, peninggi mm. ga irung, kenai, danus di tak di emak irung iya. tarong pe, tarong pe, peninggi ga irung, nyeri hante te dihina kuaing, mm mm. engkau, engkau imau iyo, peniring hante nyeri hante tu harga naik nungahin aksia, alah nyari hate alah, nyari nyari hate, alah, nubi ya, eta mastaka tanapi melon buruk, mata, engkau lihat aja, melon buruk, ayo bertanya aksia, naon, hari harga terompet ini berapa? 20 juta. Hoy. Oh, ay, ay, ayahnya ay, <tuk> melon buruk. Piceunan. ayahnya melon buruk ini, Jan ada adil ayahnya mulai